Allah adalah hakim yang adil dan benar. Mazmur 7 ayat 7-12 Bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku, ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman, biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku, Tuhan Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas Biarlah berakhir kejahatan orang fasik Tetapi teguhkanlah orang yang benar Engkau yang menguji hati dan batin orang Ya Allah yang adil Perisai bagiku adalah Allah Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati Allah adalah hakim yang adil Dan Allah yang murka setiap saat Yeremia 23 ayat 5-6 Sesungguhnya, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan Keadilan Kita.